Habib Kribo nyinyirin Habib Rizik Sihab yang baru saja bebas dari penjara. MPS Angkat Bicara. Nah ini beritanya saya coba ambil dari www.demokrasi.id dengan judul. Shane Kribo sebut, mayoritas warga Indonesia tak suka kelakuan Habib Rizik. Gimana menurutmu? Nah itu judulnya kawan. Nah ini saya bacakan dulu. Habib Sien Assegab atau akrab disapa Habib Kribo nyinyirin Habib Rizik Sihab yang baru saja bebas bersyarat dari tahanan baris krim Polri. Ia menyebut mayoritas warga Indonesia tak menyukai keluk kelakuan Habib Rizik. Pasalnya baru saja keluar dari tahanan, HRS langsung mengajak pengikutnya untuk menegakkan Amar nahi Nahimungkar. Di bumi pertiwi dengan mengatasnamakan ulama dan habaib Seringkali Anda mengklaim mengatasnamakan habaib, kiai dan umat Harusnya Anda batasin dong Kiai di sekitar saya dan habaib di sekitar saya dan umat saya Karena mayoritas bangsa Indonesia ini nggak suka dengan Anda Tegasnya melalui video yang diunggah kanal Youtube Habib Kribo Jumat 22 Juli 2022 Habib Kribo mengatakan Dari seruan tegakan Amar Ma'ruf Nahimungkar tersebut Seolah-olah kebenaran hanya milik HRS dan gerombolannya Sering kali nih si Rizik berbicara Mengatasnamakan Amar Ma'ruf Nahimungkar Sepertinya kebenaran hanya milik dia aja Jangan mudah-mudahlah bicara Amar Ma'ruf Nahimungkar karena banyak yang enggak suka dengan Anda, katanya. Habib Kribo berseloro. Selama ini Habib Rizik selalu mengatasnamakan ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurutnya tidak semua ulama dan umat mendukung pergerakan HRS. Karena menurutnya mayoritas ulama dan umat di tanah air justru tak sepaham dengan HRS. Bahkan Habib Kribo berani menyebut Bila mayoritas orang Indonesia tak menyukai HRS yang dinilainya selalu membuat, membuat gaduh tanah air. Dalam tayangan video yang disiarkan kanali Youtube Habib Kribo itu diselipkan potongan klip yang menampilkan ceramah Habib Rizik pasca bebas dari tahanan. Diketahui Habib Rizik belum lama keluar dari Kareng Kerangkeng, Baris Krim Polri pada Rabu 20 Juli 2022. Habib Rizik Syihab ditahan sejak 12 Desember 2020 atas kasus kekarantinaan kesehatan. Pasca ke bebas bersyarat, Habib Rizik Syihab mengajak seluruh pengikutnya untuk tidak ragu menegakkan Amar Ma'ruf Mungkar Karena Amar nahi Mungkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun. Karenanya saudara, dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan saya dan kawan-kawan semua para habaib, para ulama seperjuangan, tidak akan meninggalkan umat, tidak akan mengkhianati umat. Kami insya Allah akan selalu berjuang bersama umat, akan berusaha sekuat tenaga menjaga dan melindungi umat. Kata Habib Rizik Syihab dalam video tersebut dari demokrasi. Nah, Demikian beritanya kawan ya. Wah, ini ramai lagi nih. Habib Kribo. Ya kan? Habib, ya. Judulnya Habib Kribo, Nyinyirin Habib Rizik Sihab. Di sini saya sedikit bicara terkait Amar Ma'ruf Mungkar Itu Amar Ma'ruf Mungkar itu adalah suatu kewajiban. Itu wajib. Namun, itu sesuai kemampuan dan Batas kemampuan masing-masing, ya kan? Jadi, kalau kata Habib Pribo, banyak eh, ada ulama kiai Habib yang tidak sepanha, sepaham Habib Rizik siap, itu betul, itu betul, dan itu wajar. Jangankan Habib Rizik Syihab. Yang hanya sebagai manusia biasa seperti kita, yang yang kebetulan beliau adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Nabi Pridik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu Nabi utusan Allah. Pada saat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam amar maaf nahi Tidak sedikit manusia di saat itu menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mayoritas manusia di masa itu menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Apalagi cuma manusia biasa. Yang bukan Nabi. Jadi itu wajar ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Di sini Habib eh, Habib Rujik siap kalau saya simak videonya video-videonya itu yang kemarin ya itu hanya mengajak kepada para habaib, para ulama, para gay, para umat seperjuangan. Ya, berarti seperjuangan. Berarti Habib Kiribu tidak masuk dalam hal itu karena Habib Kribo tidak seperjuangan dengan Habib Berjik siap. Ya kan? Itu yang kedua, yang ketiga yang disampaikan Imam Besar Habib Rizieq adalah menyuruh kepada kebaikan, "Ya kan, jangan korupsi, ya, ya harus, ya, jangan korupsi, jangan ambil hara, rakyat. jangan semena-mena, jangan zolim." Ini kan hanya diingatkan oleh Habib Rizik Syihab. Nah kalau orang itu tetap jolim. Orang-orang tetap korupsi. Yang penting kewajiban Habib Rizik Syihab menyerukan kepada kebaikan sudah dilakukan. Jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan sebenarnya. Hmm. Itu yang ketiga. Yang keempat. Mayoritas rakyat Indonesia tidak senang Habib Rizik siap. Waduh. Berarti Habib Habib Sin, Habib Kribo tidak mau lihat kenyataan. Satu-satunya putra Indonesia, putra bangsa Indonesia, selama bangsa ini merdeka, yang bisa mengumpulkan jutaan orang sepanjang sejarah negeri ini berdiri, baru Habib Rizik siap kumpul tuh Monas jutaan orang tidak ada lagi selain Abu Abbib uj sihab tidak ada lagi yang keempat yang terakhir ini khusus kepada saudara-saudaraku para netizen ya sesama rakyat Indonesia Jika Habib Kribo berbicara begini kepada Habib Rejeksiab tidak perlu ikut memfitnah, menghina, mencaci Habib Kribo tidak perlu. Karena sampai sekarang saya masih punya keyakinan ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di adalah para habaib di Indonesia ini. Ya. Bolehlah kita tidak sependapat dengan para habaib yang seperti Habib Kribo. bolehlah kita tidak sejalan. Tapi jangan dihina kawan. Jangan dicaci maki. Karena tidak ada ya keturunan nabi ini yang meminta jadi garis keturunan cucu Rasulullah tidak ada. Tetapi kita diberikan Suatu berita di dalam Al-Qur'an terkait bagaimana memperlakukan keturunan Nabi. Intinya bagi saya, kalau tidak sepaham, tidak sejalan, ya sudah tidak perlu ikuti. Yang penting jangan dihina, dicaci maki, direndahkan. Begitupun yang lainnya, yang tidak suka dengan Habib Rizik Sihab, tidak perlu mencaci maki tidak perlu memaki Habib Rizik Syihab bagaimanapun selain kita harus menjaga adab etika sepan santun tutur kata boleh adalah ulama besar kita kalau tidak sepaham ya sudah tidak sepaham tidak sejalan ya sudah tidak perlu diikuti. yang penting jangan dicaci maki dihina nah itu saja pesan saya saudaraku untuk netizen dan semuanya saya secara pribadi tetap mendoakan seluruh keturunan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Muslim dan seluruh rakyat Indonesia, apapun suku, agama, ras, golongannya, saya doakan agar senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Mereka NKRI harga mati.